Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati ya Allah, Islam dimulai dalam keadaan asing, sebagaimana keadaan di Mekah dan di Madinah ketika awal-awal hijrah, di mana masyarakat jahiliyah gemar membanggakan diri dan tebar pesona atas nama kepuasan nafsu. Mereka membunuh anak-anak perempuan, karena dianggap aib. Dan tak berdaya lantaran tak bisa diandalkan, memberangus lawan, berperang. Bagi masyarakat jahiliyah, perempuan tidak lebih dari pemuas nafsu belaka. Perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keangkara murkaan, terus digemakan seperti, meminum komer, berjudi, dan mengundi nasib. Setan telah megiasi tindak tanduk masyarakat jahiliah. Islam dan kearifan nilainya tidak diketahui, dan nyaris tidak ada yang mengamalkan, kecuali sedikit orang saja. Kemudian Islam mulai tersebar, dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dengan jumlah yang banyak, dan dominan di atas agama-agama yang lain. Islam muncul dalam keadaan asing, dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis Riwayat Muslim Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita, bahwa Islam akan kembali seperti sedia kala, yakni, Islam akan kembali asing di akhir zaman, sebagaimana awal kemunculannya. Ia tidak dikenal dengan baik, kecuali oleh sedikit orang dan tidak diterapkan, sesuai dengan yang disyariatkan kecuali sedikit dari manusia, dan mereka asing. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, hadis riwayat Muslim. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, tentang siapa orang-orang asing yang dimaksud dalam hadis tersebut. Selanjutnya pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah Alaihi SAW, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah manusia yang berbuat kerusakan. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunahku, yang dirusak manusia. Akan tiba suatu masa, ketika Islam kembali menjadi asing, seperti ketika dulu pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah. Akan tiba masa, ketika umat membela maksiat, dan memusuhi kebaikan. Akan tiba masa, ketika kebaikan dianggap aneh dan memalukan, sedangkan kemaksiatan dianggap biasa, keren dan modern. Akan tiba masa, ketika umat penuh semangat mengerjakan bitah, dan malas-malasan menerapkan sunnah. Akan tiba masa, ketika orang yang menerapkan ajaran Islam disebut sesat, sedangkan orang yang mengerjakan kemungkaran dipuja-puja. Akan tiba masa, ketika tokoh-tokoh yang jauh dari agama dipuja-puja, sementara para ulama dicaci maki. Akan tiba masa, ketika aliran sesat dibela-bela, namun Islam yang lurus disebut fundamentalis, teroris, dan sebagainya. Akan tiba masa, ketika umat lebih percaya kepada tradisi barat, ketimbang dalil Al-Quran dan hadis. Akan tiba masa, ketika umat marah, dan ngamuk-ngamuk saat toko idola mereka dikritik. Tapi mereka santai saja ketika Rasulullah dihina. Akan tiba masa, Apakah masa itu sudah tiba dan kita sedang terlibat di dalamnya? Semoga kita tetap berada di jalan yang lurus, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, walau semua orang berkata kita gila, aneh, teroris, fundamentalis, dan sebagainya. Penilaian terbaik hanya dari Allah semata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu. Hadis Riwayat Muslim Kita boleh berbangga diri mengaku Islam, mengaku umat Nabi Muhammad manusia paling mulia, yang amat mencintai Allah dan umatnya. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi sudah keamalan, dan perilaku serta akhlak kita, mencerminkan diri seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti para salafus sholi, sudahkan tatanan hidup kita, sesuai dengan landasan Islam. Kita semua hanyalah manusia lemah, yang tak luput dari kesalahan, maka bermuhasabah dirilah dan perbaiki diri kita sebelum terlambat. Agama kita semakin renta, dan tersudutkan oleh berbagai konspirasi di luar sana. Sebagai generasi penerus, perjuangan dakwah Islam, kita wajib membentengi diri, serta menyiapkan diri untuk mencetak generasi Islam, yang siap berjuang melawan kemungkaran dan kebodohan. Kemudian, jangan bosan atau takut untuk saling menasehati. Sebab, jika nasihat-nasehat sudah tidak terdengar lagi, maka itu menjadi salah satu tanda akhir zaman. Sebagian orang mungkin pernah mendengar, sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing, dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis Riwayat Muslim nomor 145, Karenanya jangan takut menjadi bagian dari yang sedikit namun beriman, sebab ada keutamaan di dalamnya.